Sebelum saya masuk Islam, saya uh, melihat Islam itu seperti susah, agama yang susah. Mm -hmm. Like, uh, banyak peraturannya begitu. So, I always thought, saya berpikir sebelumnya itu lebih enak. Lebih enak yang menjadi bebas aja mm -hmm. begitu. Gak mm -hmm. ada gak ada yang gak bisa Arturan. ini, gak bisa hmm. ini, peraturan begitu. Tapi, waktu saya, Uh, mengenal mengenal agama Islam di situ saya melihat yang tapi hidup kita harus begini ya kan hidup kita harus begini kalau kita mau menjadi hidup kita ada tujuannya gitu kalau kita mau melihat dimana tujuan kita apa purpose kita di dunia ini itu ada semua di Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat beriman selamat datang dan jumpa kembali dalam video kisah seorang mu'alaf yang dipersembahkan oleh Asbik Channel Seperti biasanya saya akan mengajak sahabat sekalian untuk menyimak serta mengulas sebuah video kisah seorang mu'alaf yang mendapatkan atau menjemput hidayah Nah pada video kali ini bersumber dari Vertizon TV Yang mana terdapat seorang mu'alaf beliau adalah Ibu Hadijah Ibu Hatijah ini merupakan seorang mu'alaf yang berasal dari Filipina dan kini beliau tinggal di Indonesia, beliau adalah mantan penganut agama katolik Lantaran beliau memilih Islam karena beliau menemukan banyak sekali kedamaian, ketenangan yang ada di dalam agama Islam Tidak hanya itu, beliau juga menemukan atau beliau mendapatkan banyak sekali cobaan-cobaan saat beliau ini berhijrah untuk memeluk agama Islam Nah bagaimana kisah kelanjutannya? Namun sebelum saya tayangkan video tersebut, bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar andalah yang pertama kali mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Dan juga share link video ini sebanyak-banyaknya, karena berbagi sedikit ilmu bisa mendapatkan pahala yang sangat besar Oke sahabat, langsung saja kita simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hadijah mualaf dari Filipina saya uh, agama dari agama Katolik. Mm -hmm. Saya memilih agama Islam karena di situ saya merasa ketenangan hati. Banyak pertanyaan uh, di dalam hidupku yang uh, saya... I found the answer mm -hmm. you know, in, in the Al-Quran. All the things that... I question ya, yang pertanyaanku di dalam hidupku. Saya uh, cari, or uh, found in the Al-Quran, and uh, I'm so thankful. Alhamdulillah, uh, ini di terakhir hidupku ini. Allah uh, memberi saya hidayah untuk uh, masuk or menerima, diterima uh, di dalam agama Islam, karena sekarang bahkan. Perjalananku memang um, Ada Kesusahan, tapi saya Bersyukur, karena saya Merasa setiap Ujian, uh, setiap Ujian, setiap perjalanan yang Yang yang saya Jalani uh -huh. Itu membuat saya Lebih dekat kepada Allah Dan itu memang Perasaan yang uh, Sempurna untuk saya Begitu, And um, A lot of things, a lot of things that I have discovered in Islam mm -hmm. is to learn how to sabar. Mm -hmm. You know, karena kasabaran itu memang uh, tidak sia-sia, you know, it's not easy mm -hmm. because giving sabar, you know, is like turning your life upside down. You know, you give, you give all, you give it all. Mm -hmm. Like, uh, you don't leave anything to yourself you offer your life to others because I think what's important in our life yang paling penting sekarang di dalam hidup kita ini yang apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain nice. karena nanti di hari kiamat kita ditanya bukan apa yang kita lakukan di dalam hidup kita yang dilakukan di dalam hidup kita tapi apa yang kita diberikan atau dilakukan untuk orang lain dan itu untuk saya sekarang bahkan mungkin gak ada harta yang bisa saya kasih tapi insya Allah ada maybe maybe ilmu like for example now mm -hmm. I'm teaching English mm -hmm. so itu yang untuk saya bisa saya kasih untuk dakwah mm -hmm. yang bisa membantu orang-orang karena sekarang ini um, saya penting untuk saya yang perbaiki hatiku mm -hmm. karena Memang banyak yang kita bilang uh, buta untuk melihat yang kepentingan di dunia ini Karena banyak yang buta hatinya hmm. Bukan yang matanya So sekarang itu saya uh, mau perbaiki Bukain mata hatiku Untuk melihat apa yang paling penting di hidupku ini okay. Insya Allah bisa saya perbaiki hidupku untuk akhirat hmm. bukan hanya dunia. Hmm. Um, saya tahu perjalanan mualaf itu susah. Um, khusus saya nggak ada keluargaku di sini, hmm. tapi saya berjuang untuk tetap memegang agama Islam. Banyak yang mungkin tidak mengerti, ya bagaimana susahnya. Bagaimana susahnya hidup sendiri di negara tanpa keluarga? Banyak yang tidak bisa mengerti bagaimana, kenapa saya tetap tinggal di sini. Bahkan bisa aja saya pulang di negaraku. Memang, hidup di situ lebih mewah. Hidup di situ. I mean, lebih, lebih, uh, more easy, mm -hmm. more easy, karena kultur yang sama daripada di sini, kultur yang beda, agama yang baru aja saya uh, masih jalani begitu, tapi yang penting saya sekarang itu memegang agamaku, karena di dalam hidupku ini, Islam bukan agama, tapi Islam itu hidupku, itu yang jalan hidupku, bukan hanya agamaku. Saya tahu susah kita uh, lebih banyak waktu yang harus saya butuhkan untuk menjadi muslimah yang baik, tapi insya Allah di mata Allah saya muslimah yang layak karena menjadi mualaf itu pilihan Allah, Allah. itu kenapa saya bersyukur apapun hmm. yang datang, apapun yang saya terima, bagaimanapun susah saya bersyukur karena ini semua saya lakukan untuk Allah banyak sekali pelajaran dan juga pengalaman-pengalaman baru saat beliau ini berhijrah memeluk agama Islam Seperti halnya dalam bidang eh, segi beribadah Dulunya saat masih menganut agama katolik beliau beribadah ini seminggu hanya satu kali Sangat berbeda jauh dengan Islam Kini beliau beribadah lima kali dalam satu hari Selain itu beliau juga belajar mengenai kesabaran Karena banyak sekali cobaan-cobaan yang beliau terima saat berhijrah memeluk agama Islam Semoga saja beliau ini selalu diberi kekuatan agar beliau ini bisa istiqomah dalam Islam Nah bagaimana kisah kelanjutannya? Mari kita simak kembali videonya Insya Allah. Bisa saya menjadi uh, motiv mem mem Memberi motivasi untuk orang-orang Yang uh, Mungkin Kita berpikir uh, Mualaf itu uh, Hidupnya uh, Dia beruntung Begitu Karena dia menerima hidayah Tapi Untuk kami Untuk saya Saya Selalu cemburu dengan yang lahir Islam karena mereka itu waktu lahir sudah ada jalannya yang lurus sudah digambarkan uh, yang hidupnya untuk uh, jala, berjalan di jalan yang lurus daripada kami daripada saya sebelumnya yang I live my life you know like Here and there, mm -hmm. you know, looking, searching for what mm -hmm. is my purpose in life. Apa tujuan aku di dalam hidup ini? Itu. Tapi alhamdulillah, itu kenapa saya bersyukur. Karena saya tidak tahu sampai kapan saya hidup di dunia ini. Mm -hmm. Tapi saya tahu terakhir hidupku ini, Allah gave me the best gift, the best gift mm -hmm. in my life. And that is Islam. So I am thankful. Saya berterima kasih to all those who have been supporting me for the Muallaf Center in Indonesia and TV, especially to all the Muallafs who have who are believing in me, to all those who have been supporting me, motivating me, and guiding me. Alhamdulillah to all and i pray to allah that may allah give you the best mm -hmm. in your life mm -hmm. because you made my life worth living as a as a as a muslima i am so thankful Sebelum saya masuk Islam Saya uh, Melihat Islam itu seperti Susah, agama yang susah uh -huh. Like uh, Banyak peraturannya Begitu, so I always thought Saya berpikir sebelumnya itu Lebih enak Lebih enak yang menjadi bebas aja hmm. Begitu, nggak hmm. ada Gak ada yang gak bisa Arturan. ini Gak bisa ini, peraturan begitu Tapi Waktu saya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 semua pertanyaan kita ada jawabannya di Al-Quran. Apa yang kita cari? So, for us to make our life worthy, worthy to be human, to live in this world, all we have to do is follow what is written in the Al-Quran. Mm -hmm. And one more thing is that, agamaku sebelumnya sebenarnya tidak besar bedahannya dengan agama Islam. Uh -huh. Karena dia juga percaya sama Nabi Isa, uh -huh. sama Maria uh -huh. yang saya juga cintai. Begitu Nabi percaya semua nabi yang saya juga waktu saya kecil sampai saya dewasa, saya juga kenal dengan membimbing membimbing saya because I grew up also in a in a Catholic family I I studied in a Catholic school mm -hmm. so yang pelajaran sebelumnya itu saya juga melihat itu di Islam mm -hmm. tapi yang hanya aja bukan bedahan tapi saya melihat ini Islam lanjutkan dengan agamaku sebelumnya karena misi Nabi Isa tidak tidak diselesaikan It's not finished mm -hmm. because of the things that were done to him mm -hmm. Mm -hmm. so yang terjadi ini to be continued mm -hmm. by yang yang storynya itu to be continued mm -hmm. dan ini yang continuationnya mm -hmm. sampai akhirat nice. so itu kenapa kalau kita mau menjadi seperti untuk saya kalau mm -hmm. kita mau menjadi like a good uh, a religious person like a good Catholic ya Jangan sampai berhenti dengan dengan uh, the the resurrection of, of uh, I mean the ascension of Jesus, mm -hmm. ya. Yeah, we have to continue with our last messenger yang sudah juga dibicarakan sama Nabi Isa. Mm -hmm. So kalau kita mau ikuti Nabi Isa, ya kita harus percaya dengan Terakhir, nabi kita masjid. itu, Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oh <laughs> uh, sebenarnya waktu pertama saya masuk ke masjid mm -hmm. <laughs> itu, yang saya melihat, itu saya melihat yang berperempuan di situ. Sholat mm. itu, saya berpikir, saya bilang di situ, "weh." Ini agama ini susah, susah sekali. Berapa kali sujud, berapa kali ruku begitu. Untuk apa begitu begitu? Yang saya And Then I said kalau dan berapa? Lima kali sehari. So saya bilang, wah ini susah ini. Saya like that. Seperti kita eh, exercise lima kali sehari begitu ya. Berapa kali sujud. So saya benar-benar saya bilang, agama ini susah. Begitu, tapi teman-teman ya, yang bilang saya, itu proses, hmm. saya bilang, itu kan proses, sebenarnya waktu saya masuk di masjid itu untuk pertemuan saja, bukan untuk melihat apa-apa, tapi ada satu sesuatu yang saya datang di situ banyak orang itu ternyata itu um, Lailatul Qadar uh -huh. dalam Lailatul Qadar uh -huh. so, saya melihat di situ orang-orang banyak penuh yang Masjid Sunda Kelapa begitu so, saya melihat karena uh, kalau memang ada yang menanya saya sebelumnya itu they, they ask me uh, why you don't want to be Muslim you are already studying learning Muslim, uh -huh. uh, Islam religion I tell them saya tidak merasa layak itu jawabku, "Saya tidak merasa layak, mm -hmm. tapi waktu saya ada di situ, di masjid itu yang malam lailatul qadar. Saya melihat semua orang-orang di situ nangis, nangis. Dia sujud, ruku, nangis. Semua itu seperti, dan saya dengar itu, imam dia ceramah. Saya tidak mengerti apa dia katakan, hmm. tapi hatiku itu seperti sakit. Begitu sakit, dia seperti..." Saya bilang, itu saya bilang di, di dalam hatiku Kok saya egois ya? Saya bilang, saya bilang saya tidak layak menjadi muslimah Tapi Allah selalu ada di sana untuk saya Apapun terjadi di dalam hidupku Saya tahu Tuhan Selalu selamatkan saya Selalu bimbing saya Untuk apa saya bicara Saya tidak layak hmm. Itu yang masuk Di dalam hatiku Di situ saya buat keputusan Saya bilang Ya Allah Ini dah waktu Saya juga insya Allah Yang membuat uh, Hal Or to do something for you mm -hmm. to make you happy, mm -hmm. to make me worthy, not only as a Muslimah mm -hmm. but as a human. Mm -hmm. Tahu, tapi um, <laughs> keluarga aku, of course, uh, pertama uh, semuanya tidak menerima mm -hmm. um, sampai sekarang. Mm -hmm. Bahkan begini bilang ibuku kalau ini uh, yang menjadi uh, membuat hidupmu lebih bagus, membuat hidupmu lebih tenang, um, ya udah silakan. Hmm. Tapi tapi ada tapinya. Ada tapinya. <laughs> uh, memang kami sudah beda, gitu. Hmm. Hmm. Kami beda. So uh, kamu jalanin aja hidupmu di sana. Hmm. Karena di sana uh, semuanya bersama hmm. sama muslim Mayoritas gitu. muslim ya. Hmm. ya karena kalau di sini ya, kamu aja yang muslim Kamu beda hmm. dengan kami hmm. gitu. ya So ya memang mungkin saya mengerti hmm. Oke okay, kami hmm. menerima kamu muslimat tapi ya hidupmu Di sana kami di sini hmm. Mungkin kalau mau balik ya balik juga okay. gamu <laughs> Keluarga ku mungkin hanya mau melihat hidupku menjadi uh, baik dan hatiku menjadi tenang. Mohon maaf sahabat mungkin pembawaan dari Ibu Hadijah ini menggunakan bahasa yang uh, campuran karena beliau ini berasal dari Filipina. Nah, Uh, saat sebelum berhijrah, Ibu Hadijah ini memandang agama Islam itu adalah agama yang uh, menurut beliau ini ribet Karena banyak sekali aturan-aturan beda jauh dengan agama saat sebelum beliau berhijrah, yakni agama Katolik Namun semua itu karena ada hukum sebab-akibat Dan semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Hadijah ini tercantum di dalam Al-Quran semua kegiatan-kegiatan eh, Ataupun eh, tata cara berhid, eh, hidup di dalam Islam Tercantum di dalam Al-Quran Sedikit demi sedikit Ibu Hadijah ini mulai menerima Islam Karena beliau yakini bahwa hanya agama Islamlah Yang bisa membawa beliau ini menuju jalan kebenaran Nah bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak kembali videonya Mungkin begitu setiap orang to'ah setiap keluarga yeah. gak ada yang mau melihat anaknya hidup susah, gak ada orang tua yang mau melihat hidup anaknya tersesat. Hanya itu kenapa saya bahkan saya sendiri di sini, saya berjuang untuk tetap memegang agamaku untuk bisa melihat keluarga ku yang saya pilihan yang paling baik yang terbaik karena memang karena pasti Allah rencana Allah itu terbaik dan tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah Kalau saya menjadi muslimah itu karena kadar Allah Dan itu saya mau pegang sampai terakhir hidupku InsyaAllah InsyaAllah Untuk mu'alaf yang seperti saya Perjalanan kita memang susah Banyak yang tidak mengerti Hanya mungkin hanya mu'alaf sama kita Yang bisa mengerti perjalanan kita ini Tapi tetap tetap pegang agama kita Kuatkan iman kita karena jangan lupa Kita ada di sini Untuk Allah Itu saja Karena Hidayah kita ini Tidak semuanya Bisa menerima Bersyukur Allah Yang ada di dalam hati kita Tetap istiqamah Jangan ragu-ragu kita pilihan Allah Alhamdulillah Oke sahabat demikianlah video kesaksian dari Ibu Hadijah Semoga video tersebut bisa bermanfaat Tentunya agar e, kekuatan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu SWT itu bertambah Apabila ada kritik dan saran, silahkan tuliskan pada kolom komentar dan jangan lupa klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.